pukulannya Biasa saja teng, teng, teng, teng, teng. Kita saling Malam dan malam-malam Malam-malam begini Tulari Enak masih masalah years later <tuk> tak pernah kubayangkan, ya, ya. hmm. tak Akhirnya datang juga. <tuk> gelisah dan rindu. Berbintang saat so I...